balik lagi bersama Bang Spinar ini kita akan review game Geta Volobus. Seluruh kita akan berbagi pola slot gacor hari ini. terusnya yang pola slot gacor hari besar ini ya. seperti kita main di bet hari ini kita bawa modal 128.000. Kita akan mencoba mencari JP JP manis di Geta Olympus pastinya. Seperti biasa kita main di bet 1.200 eh 2.400 kalian double change up kita langsung gaskan di 30 turbo. Oh ya pertanyaan kita main di mana kita main di Rp8000 bosku situs slot tergacau tersolid sampe roja ke dunia <guluh> di sini beri berapa pasti dibayar murah busku cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan ck tv game gratis relas 24 jam permenit berat naik turun sesuai dengan red game itu sendiri paknya yuk langsung gas kena ck Rp8000 untuk link gacon saya sematkan di pin komennya bosku kita dapat free semoga dari sini yuk joconek gitu. biru boleh ah, ikut biru lumayan layar 8.000 kali lumayan 73.000 puluh ah yang anak ya, nih masih sisa lagi yuk ya, hijau jukone dong mantap biru turun dia rotor. Biru turun mah malah tuh kurang satu nih. Udah jadi dong ke atas malah apa lumayan disebut ya. Duh, ya ampun 12.000 20.000. Uh. Jadi jp jadi permanen sia nih Kita bisa bisa langsung gaskan kanker nih sebenarnya, Ju. Ini wuh masih sisa sembilan kali lagi, yuk, Bos. Karena juga enak nih, Eh dong tuh oh, biru konek mantap yuk. Hijau, astu kota jadi dua kali cuk. Ya hijunya konekin. Lumayan cuma dua puluh lima ribu kali tiga satu buat. Hijau meledak meledak manis mantap. Budanya emang cuk. Kalian tuh di efek delapan ribu emang habis cuk. Ih langsung gasan aja untuk lingkatan yang saya semarandi informasi bosku langsung kena aja, jangan ragu jangan timbang, cuma di harga per lama ribu casting modal modalnya ceh bisa melut melut mantap cuma di sini bosku hijau jadi kuning atau biru, Ayu, Uyo, enak, ya. ayo us genep gue jira enaknya, yuk kuning jadi kuning jadi merah dong kasih dong, buru bendang jadi dong, yuk persiraminlah Biru dulu mantap, yuk merah turun. Aduh, itu ya. hmm, dulu hmm, merah jadi cukup, kuning dong kasih dong. Lumayan, uh, 13.000 kali. Pakar tuh meledak, meledak. saya secara habis dulu. Modem ke PC lagi juga, satu video saya terkenal. 8000 lebih nih. Karena itu jutaan, tuh. Oh, kalau kita kuning. Mantap, yuk, biru dulu bode, aduh lagi dong lagi dong biru aduh ungu boleh merah boleh oh, anjir lumayan lumayan tuh anjir kita dikasih jadi jadi mantap nih di awal hancur aja. memang suka kalau main di area pelabaran gitu kayak gini tuh. jadi udah langsung gas kena aja. untuk lingkaran saya sematkan di tim komennya bosku, yuk langsung gaskan aja cocok-cocok main jadi harga telah beribu dollar saya akan sentasi saya tadi jdc mantep uh, udah 120.000 naik juga cucu-cucu cuma di ACP 8.000 pastinya ya seluruh untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku event komen juga tersedia link komunitas grup WA ya seluruh sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor oleh besar ini Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oleh besar ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oleh besar ini. Apa slot gacor hari ini? Apa ya slot hari ini? Apa slot gacor oleh besar ini? Slot di sana kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oliver besar ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu ramahkan grup komunitas biar kalian tahu gasluh ya cor hari ini khususnya, oh gasluh ya corolink hari ini, gasluh yes, ya, Yo, langsung gaskan aja untuk link grup WA ada di pin komennya bosku, dan jangan lupa jika ingin bermain gaskan aja kereta perlama ribu bosku, untuk link gacornya ada di pin komen juga ya bosku, biru jadi dulu. biru jadi kuning boleh bu, uh -huh. hijau dong nggak dong bos, boleh, merah boleh, aduh. Hmm, enak banget, kopi Gimana menuju Legi ini? Itu aku TV-nya, gimana? Sudah loading, sih. Pokoknya, manis banget, modal Model naik 7.500 ya, cuma liar daripada versi ini pastinya. Untuk link-nya, channel saya sepasang di game komen di Agos Berlangsung gak aja, betul-betul aman. Jadi, ya, share dulu dan buat teman-teman semua yang udah like, comment, subscribe-nya share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oling besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oling besar ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oling besar ini, rtv slot gacor hari ini, rtv slot hari ini, rtv slot gacor oling besar ini. Nah cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oling besar ini. Mantap mantep. Dari tadi, frisipinya ini sih cuk, udah tiga kali ini mah kota pecah. Kita mantep, kasih yang lebih dari itu nih. Masih nanti dingin jadi mantep. Gue kuning, boleh kuning dulu. Mantap, kuning jadi merah. Oh iya sih, lucu tuh. Nah, ini lumayan humble gitu tiga belas itu masih sisa banyak. Nanti kita lihat dan saksikan apa kamu tahu cara lagi? berupacah lagi si Fixi acuh habis yuk gendang coba sih gendang sama aja yuk biru kasi biru kasi mantap hijau kuning ungu biru sih kasi, kasi tuh biru pecah mantap atas mah kamu petir. lumayan 16.000 belas ribu tuh kali lima belas ini dua ratus tiga puluh. ah untuk JP nih, ah untuk kabur nih habis gak pakai lama nggak pakai ren kita bisa biru biru mantap nih kayak ini yuk biru jadi biru mantap merah kurang salah hijau masih dong hijau mantap ya merah jadi merah jadi mantap ya biru ungu ungu dulu dong kasih dong ungu mantap kuning kuning turun kuning turun itu berangkat jadi hijau menghitam berudu tujuh masih sis enam kali lagi tuh This Olympus di sini bojo. yo langsung gas kena aja untuk link gacornya ada di komen loh. teman lagi kalian main moduler gedean bisa jadi-jadi mantap seperti ini. Ya? Cuma di RT apa namanya? Cipasnya. Yuk langsung gas kena aja. Ya. untuk nya saya sematkan di pin menu hijau kayak Bunda. Mantap, yo. Uh. Uh. Aduh. Terima kasih. Aduh, udah dapet jackpot saya. Jadi juga saya. Ayo lumayan tuh lebih dari tujuh juta itu ya langsung jadi regangan itu. ini buat kalian teman-teman yang kerjanya sudah menonton sampai henti jangan bantu like comment subscribe. dan saya ketemu teman kalian juga boleh kalian jumpa di sini kita selalu berbagi. pola sebagai cerah hari ini khususnya pola sebagai cerah besar ini ya bosku. saya otong skin pamit untuk diri bye bye seluruh salam jackpot.